Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Lesti Kejora dan BBL Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali Bersama Bang Mimin di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru nih persahabat Yang seputar idola kita Lesti Kejora Dan pasti persahabat ya kita tentunya mendengar kabar yang Jelas langsung persahabat ya saat Bapak Polisi nih persahabat ya Menerangkan kronologis Kejadian Lesti Kejora di KDRT oleh Rizky Bilar Ini sudah jelas persahabat ya Yang tentunya sudah menyaksikan pasti kalian paham Dan tentunya yang belum menyaksikan langsung aja Ke channel Youtube KH Infotainment disitu Lengkap untuk penjelasan persahabatnya Kita lihat aja di sini banyak sekali tanggapan Dan tentunya respon yang diberikan oleh fans sejati Bunda Lesti Unggahan ini unggah kembali atau diripas oleh pecinta kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Mau nunggu klarifikasi dari siapa lagi? Kang klarifikasi udah nggak berani nongol Kalian sudah tahu siapa yang harus didukung dan siapa yang harus dienyahkan sekarang Do it guys Saya berdiri bersama korban Dan tentunya bangun juga Persahabat ya, ini mendukung Bunda Lesti penuh, persahabat ya. Karena untuk perbuatan Rizki pilar ini tidak sesuai. Persahabat ya, ini tentunya kode etik juga sampai melakukan kekerasan. Kita doakan Bunda Lesti, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan diberikan kesabaran. Amin. Di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan. Di antaranya dari akun LHTJ mengatakan, sampai gak bisa mengeluarkan air mata, apa saking enaknya, saking gak terima, apa saking sudah? Wow. Kita lihat juga persahabat ya di tanggapan berikutnya. Dari akun Dian Leslar 2021 mengatakan, Innalillahi wa innaloji'un, semoga Allah karuniakan kesehatan dan kekuatan lahir batin untuk Lesti dalam menghadapi ujian berat ini. Amin. You're strong woman, Lestiani. Ya, semangat, Masya Allah banget ya. Dukungan dan support yang diberikan untuk Bunda Lesti kejora. Ada juga tanggapan lain dari Iting Mariyati mengatakan Jahat banget si Bilar, gak kebayang pas dicekik Ya Allah Bunda Lesti Kita juga saat mendengar Bunda Lesti Kejora dicekik Persahabat dia tentunya gak terima Dan kita menangis sedih Gak kebayang apa yang dirasakan oleh Bunda Lesti Kejora saat itu Kita lihat juga persahabat dia Di unggahan warga konohannya Islam Ini mengunggah sebuah percakapan DM atau pesan Whatsapp dari Bunda Lesi Kejora persahabatnya membuat kita tentunya terharu membuat kita sedih persahabat dan tentunya di sini juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Biar semua tahu tabiat kamu seperti apa, Rizky Bilar. Gua sudah berusaha memaafkan apa yang kamu lakukan, tapi tidak bisa. Masih banyak hati wanita yang dijaga ibunya, keluarganya, teman-temannya, fans, emak-emaknya. Bahkan ada yang nenek-nenek. Gua masih bertanya-tanya, setan mana yang merasukimu? Kecewa, jujur. Gua sangat kecewa lama mengidolakanmu, tapi karena wanita dan uang, kamu lupa akan tujuan kamu apa. Betul sekali persahabat ya Kita lihat juga tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Fazira Alia mengatakan gemetar badan rasanya dengar Kapolda menyampaikan kronologisnya Bilar perempuan mana yang bisa buat kamu bisa kesetanan hingga kamu lupa kecilnya badan istri kamu Banyak sekali dukungan untuk Lesti persahabat ya Mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, selalu diberikan kekuatan untuk Bunda Lesti Keciora. Berikutnya juga persahabat ya, kita lihat di ugah Lesti Bilar Oscar video. Ini juga menjelaskan, sudah jelas dan gak bisa berpikir positif lagi sambil Emot menangis. Masya Allah banget ya, kita tentunya mendapatkan konfirmasi yang real dari Bapak Kapolda yang langsung memberikan tentunya penjelasan kronologis di mana saat Bunda Lesti di KDRT. Tetap semangat tersabatnya kita berdiri untuk Bunda Lesti, dukung yang terbaik untuk Bunda Lesti dan Abang El, mudah-mudahan semakin banyak dukungan yang diberikan hingga doa buat Bunda Lesti Kejuran. Kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.